Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, panjang umur dan banyak sekali rezekinya. Orang tua sepakat ya ingin anaknya menggapai cita-cita. Pada umumnya cita-cita itu biasanya jadi dokter, pilot, apalagi ya, insinyur, bahkan ada juga yang ingin jadi pengusaha sukses. Dan itu dibutuhkan seorang orang tua yang hebat dan cermat sampai orang tua membawa anaknya ke usia 18 tahun usia siap untuk berkuliah jika usia anak saat ini lima tahun maka ada jeda waktu periode kurang lebih sekitar 13 tahun 13 tahun itu waktu yang tidak sebentar sampai usia 18 tahun Pertanyaannya adalah berapa biaya kuliah dan apa saja yang harus disiapkan Yang pertama uang pangkal, yang kedua uang BOP, biaya operasional pendidikan per semester Sebagai contoh saja ya, sebagai contoh uang pangkal di universitas di daerah Depok itu 20 jutaan Uang semesternya 15 jutaan, belum uang kos-kosan, uang operasional, uang jajan yang lainnya jadi minimal total yang dibutuhkan untuk kuliah menghantarkan anak selama empat tahun gelar S1 adalah 140 juta. Dan umumnya orang tua itu menjual aset atau pinjaman. Tapi orang tua yang hebat biasanya adalah dengan cara menabung. Ya menabung dari usia anak sejak lima tahun. Nah ada dua tabungan ya. Pertama adalah tabungan biasa dan satu lagi lebih spesial pakai telur. Namanya adalah tabungan plus proteksi. Apa sih tabungan proteksi itu? Tabungan jika terjadi risiko terhadap orang tua dalam kurun waktu 13 tahun. Ya total sakit kritis atau bahkan meninggal dunia. Perbedaan antara tabungan biasa dengan tabungan yang punya proteksi jika terjadi resiko terhadap orang tua, apakah anak bisa kuliah? Nah, jika tabungan biasa, itu otomatis dipertanyakan. Dan pastinya harus tetap setor dong untuk bisa kuliah. Sedangkan proteksi pendidikan, jika terjadi risiko terhadap orang tua, maka dana pendidikan senilai 140 juta yang direncanakan tadi akan tetap diterima oleh seorang anak. Orang tua terkena resiko. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda sebagai orang tua menjadi orang tua yang hebat? Jika siap, maka segera hubungin saya sekarang juga. Karena apa? Karena pendidikan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.